Akhirnya Nyai Nikita merasakan kembali, harus hidup di dalam Hotel Prodeo. Nyai ditangkap pihak Kejaksaan, sesaat penyidik Sat, Reskrim Serang Kota, menyerahkan Nyai kepada pihak Kejaksaan, dengan dasar penyidikan atas tindakan pencemaran nama baik dan melanggar undang-undang ITE yang dilaporkan oleh Dipo. Nyai ditahan di rutan kelas 2, Serang Banten, untuk 20 hari ke depan. Tujuan penahan hanya normatif, yaitu agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Proses ini harus dilakukan, karena ancaman dalam pasal yang disangkakan adalah memiliki ancaman kurungan 5 tahun ke atas. Bagaimana pendapat Anda?